Oke okay, halo semuanya kembali lagi dengan saya Mila Hakki Oke okay, nah jadi di video kali ini ya seperti apa requestan para kalian gitu uh, Saya akan membuat video bagaimana ya bagaimana caranya hmm, top up ya top up di ninja Heroes ini itu melalui gopay oke okay, nah cara-cara e, itu sangat mudah ya mudah gampang dan simple dan apa ya kalau kalian top up melalui gopay itu tidak ada pajak was kalau pulsa kan harus ada pajak ya oke okay, nih kita kalian harus install dulu gopay nya di playstore dan lalu daftarkan kalian ya e, gopay kalian itu daftarkan melalui ktp di perifikasi lah verifikasi ktp saya juga ktp nya pakai ktp mama saya soalnya ktp saya itu hilang uh, boy <laughs> oke okay, nah kita udah langsung nih ya udah langsung uh, ke masuk ninja RS nya langsung kita hmm, ini aneh nih ya gak tau nih habis enam ribu untuk mendapatkan ninja a sasuke anjay Kereset sil sasuke no aneh <laughs> anjay oke okay, kita selesai nih oke okay, uh, saya mau yang kecil-kecil aja deh yang 75 gol ya yeah, sekitar 400 ribu ya tadi kan gopay a ini ada belas ribu oke okay. oke okay, nah kalian lalu daftarkan nih ya daftarkan tambahkan gopay Tanter ada pakai nomor hp deh pokoknya nomor hp uh, yang tertara di apa di Gopay kalian oke okay, langsung kita klik Gopay. Kita lihat ya. Proses prosesnya kamu hore dapat cashback wow mantap dapat cashback 9800 lumayan. <laughs> di mantap ya tadi ya Gopay aneh Langsung dapat cashback 9800 jadi berapa nih? Oh kita mendapatkan ini nih top up ini nih. lumayan lumayan lumayan lumayan. Kalau udah tepat menang ya. Oke okay, kita lihat ke Gopay nih. 10.000 ribu, 10.000 ribu lagi boy. <laughs> eh nih. Jadi kan dapat cashback ya. <laughs> lumayan lumayan lumayan. Oke oke. Oke kita mana lah lihat riwayat. Nah, riwayat ada kan? top up 14.000 kamu sudah melanjutkan tarif GoPay sebesar 14.000 oke okay deh ya mungkin sampai di sini saja apakah kalian banget Tboy oke okay. ya gampang-gampang kan ya uh, pertama kalian install aplikasi GoPay atau Gojek yang kedua verifikasi melalui KTP ya uh, kalau enggak kalian enggak punya KTP pakai mama saya mama kamu ya mama kalian atau bapak kalian gitu oke okay. uh, langsung Top up aja, isi aja ke apamat itu, ke apamat yang Rp. 50.000, 50.000 itu pakai admin Rp. 50, 50.000, kayaknya. Oke deh, bye bye. Salam Haki, jangan lupa bersyukur hari ini. Bye bye.